Guru yang itu, kalau tidak keberatan, boleh aku menemanimu. Jangan hinakan orang gelap itu. Kenapa menghina aku seperti ini? Jadilah batu pandang hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Nama kota Batu Rajo akan selalu dikaitkan dengan Puyang Serunting Sakti atau si Sipahit Lidah. Nama kota Batu Rajo pun diambil dari Dusun Batu Rajo. Yang dosun ini dilegenda ke lokasi si Sipahit Lidah melontar ke dengan Rajo. Karena Rajo tidak meladeni sapaan Puyang Serunting Sakti. Yang akhirnya Rajo ini menjadi batu. Batu inilah yang kemudian dikenal dengan Batu Rajo. Tidak cuman cerita batu rajo yang menjadi jejak puyang serunting sakti. Ada juga legenda goa putri yang dikisahkan satu desa menjadi goa batu. Dikenal juga dengan tokoh yang bernama Putri Dayang Merindu yang juga disumpah menjadi batu. Nama Putri Dayang Merindu ada kesamaan dengan legenda asal-muasal dari Bidar. Tapi dari sisi cerita berbeda jauh. Mang Dayat Raso cuman kesamaan namo baik tapi tokoh yang berbeda. Sebelum lanjut tolong dibantu subscribe dulu ya channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rezeki dan senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Goa Putri terletak di desa Padang Bindu sekitar 35 km dari Batu Rajo. Goa ini punya panjang 159 meter, lebar 8 sampai 20 meter, dengan ketinggian mencapai 20 meter. Di dalamnya ada sungai yang mengalir yaitu Sungai Semuhun, anak dari Sungai Ogan yang mengalir dari arah barat ke timur. Kisah dari Goa Putri ini di legenda ke suatu hari putri dayang merindu mandi di muara sungai semuhun pada saat menikmati segarnya banyu lewatlah seorang pengembara yang bernama Serunting Sakti atau Si Pahit Lida pengembara ini pengennya patuan putri yang cantik itu tapi kehadirannya tidak diagoi oleh putri dayang merindu kanu lagi shiru, sibuk mandi karena ngeraso tidak diagoi akhirnya Serunting Sakti ini tersenggung dan terucaplah Sombong nian, Putri ini Diem Cak Batu. Ternyata ucapan itu terwujud. Sang Putri yang cantik terkutuk menjadi batu. Kemudian si Pahit Lidah menuju desa tempat tinggal Dayang merindu. Desa ini tampak sepi karena para penduduk lagi di ladang. Si Pahit Lidah pun berutuan. Alangkah sepinya dusun ini. Pecak goa Batu, baik yang kemudian dusun ini pun berubah ini menjadi ada goa Batu. Kalau pada zaman dulu konon ceritanya di sini tinggal seorang putri yang namanya Daya Merindu. Daya Merindu Oh. Namun sekarang sudah disumpah menjadi batu. Karena konon ceritanya ketika mereka lagi maju di tengah wow. sungai Ogan itu terkena sebuah gempa bumi karena itu adalah si Melidah atau sejenisnya yang sedang mencintai. sepi. oh. oh mungkin pada waktu itu sampai tegur mungkin jauh sampai sih enggak sempat menjadi jadi <tuk> Ini adalah taman. Ini kembang jadi batu tadi. Ya. Ini. Uh, cukup lebar ya nah ini? ini apa nih? ini konon ceritanya pada zaman dulu digunakan sebagai meja jadi ketika mereka rapat digunakan meja ini oh ini dulunya sebelum jadi batu itu meja? iya karena konon ceritanya ini dulu adalah ruangan pertama Keuangan oh. pertama ini kalau itu sama dengan keuangan Oke okay. Pakai ya Nah ini namanya Sungai Semohon Kenapa dia dinamakan Sungai Semohon? Karena konon ceritanya pada zaman dulu itu sungai ini saya tempat memohon dan meminta hmm. Namun kalau kita sekarang ini masih menurut agama saya kita masing-masing Nah, sedangkan micron atas hmm. ini itu masih asli tumbuh dan berkembang disebabkan oleh tetesan-tetesan air atau sering disebut dengan lagrit ya. lagrit. Ini su seperti sungai ya Pak? Asli sungai, ini sungai. sungai. Oh, ini mana sungai? Ini oh, ya. mengalir di tengah-tengah sini. Ini sumber sungainya dari tebuhkitan sebelah gua bu. melintas di dalam gua. Nanti lah, keluarnya? Tembus ke depan tadi. Yang tadi, yang depan tadi. Ya, ya. tembus lagi batu putri yang ada di tengah sungai, kan? yang batu putrinya jadi batu konon ceritanya itu. Banyak hal yang menarik yang ditemukan di sini. Di bagian dalam yang hawanya sejuk, pengunjung pacar dengar gemericik banyu, yaitu aliran sungai yang ngiringi selama perjalanan kita. Warga di sini meyakini bahwa bagian sungai yang ada di dalam goa merupakan tempat pemandian dari putri Dayang Merindu. Mereka juga percaya banyu ini bisa buat awet muda. Tidak jarang pengunjung datang untuk mandi ataupun sekedar membasurai dapuran jadi tempat masak zaman dulu. dapuran. dapuran. <tuk> okay. ke bawah. Oke, okay, jadi lah. Bawah, bawah, bawah. Ini termasuk batu apa ini? Meja juga, jangan-jangan ya? Ini meja ya. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir ini, dulu sebelum jadi batu, sungai ini apa dulu? Ya, Duh. ini kan, aliran sungai Ini, oh. kalau ini tumbuh dan berkembang nih, sepupang tetesan air ini. Oh. Jadi yang dari bawah itu Naik, yang dari atas, oh. Jadi dulu itu diperkirakan dalam legenda itu istana ini ya? Tempat tinggal Tempat tinggalnya Putri Iya, mungkin bisa disebut istana nggak, kan? karena mewah gitu? Iya, lebih kurang lah. Bisa kayak itu ya? T Tidak ya ruangan juga, namun ukuran ruangannya lebih kecil daripada lantai ke Jadi kita bawa putri ini ada dua lantai. Ya. Nah, ini keunikan daripada batu-batu memang. -batu, ya. Asli. asli. Ya. Motifnya ya? ya asli. Jadi motif alirannya itu. Sedangkan ini membentuk tangga ya. dari rendah tinggi Thank uh you. -oh. Ini apa nih? kura, -kura lagi gendong Oh, ini kura -kura lagi gendong Tuh, oh, kepalanya itu Nah, sekarang ini pembalingan bukti Kamarnya lah ya Nah, yang ini bagaimana? Batu Lanang? Iya. Hukumannya kita kecil Hehehe. Tergantung di pembah ringan putri. Pembah ringan putri. cukup terjal. Sedang tidak memungkinkan untuk dilanjaki. Padahal di atas itu lebih menarik. Nih. Ini goa yang menyimpan cerita legenda dari Putri Dayang Merindu. Nah, jadi memang ada kesamaan tokoh dengan legenda kita di Palembang. Cuman di sini berbeda cerita, bahwa ini adalah tempat uh, kediamannya Putri Dayang Merindu. Dan Putri Dayang Merindu seluruh seisi kediamannya ini menjadi batu dikarenakan sumpah dari Sepahit Lidah. Nah, jadi perbedaan cerita antara daya bedo yang ada di Palembang dan di sini berbeda jadi mungkin hanya kesamaan nama, tapi bukan tokoh banyak ditulisan anak-anak di sini <tuh> <tuh> jadi bisa <jadi, jadi. tuh> jalan miring Bahasa ya? hmm. Luar biasa ya pesona dari Sumatera Selatan ini. Selain stalaktin dan stalagmit, dengan beragam bentuk yang mempesona, tatanan batu di bagian dalam pun menarik. Batu-batu tersebut secara alami terbentuk nyerupoi tempat-tempat peristirahatan, hingga sana pedapuran untuk masak dan juga perbaringan. Yang di bawahnya ngalir banyu sungi semuhut